Halo semuanya aku balik lagi nih dan kali ini aku mau nyobain snack yang sebelumnya belum pernah aku lihat dan aku coba ya pastinya ini adalah nabati trillo seperti ini yaitu peanut butter jelly jelly ya ini tanda seru bukan jelly itu. oke karena ini masih baru jadi kita bahas desainnya terlebih dahulu ya ini dibalut sama warna hitam dengan corak orange seperti itu yang kelihatan, kelihatannya sih jadi mm, karang gitu ya. Dan di sini tertulis kalau ini adalah produknya dari Nabati Trilo Peanut Butter Jelly. Kemudian di sini ada gambar isinya seperti ini ya ada jelly stroberinya seperti ini dan uh, mengandung vitamin B1, B12, B2 dan B6 ini bagus banget buat yang lagi cemas mungkin ya kemudian di bawah sini ada label halal dan ini adalah snack wafer krim kacang salut selai stroberi dengan crispy dan coklat oke okay. namanya panjang banget ya yeah, oke okay, seperti itu desainnya untuk bagian depannya kemudian di bagian belakangnya sini dia ada gambarnya yang tulisannya itu kecil banget apalagi di kamera ini dilihat secara langsung aja udah nggak kebaca sih di mata aku ya padahal mataku normal loh tapi ini saking kecilnya jadi nggak kebaca kemudian komposisi dan disini tertulis bahwa konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif Oke okay. Kemudian ada tanggal kadaluarsa di bagian belakang sini dan juga informasi nilai gizi di bawahnya. Kemudian ada customer care. Oke, desainnya sih bagus menurut aku ya dia. Kelihatannya karang gitu, tapi ya selera orang beda-beda sih. Oke, langsung aja kita buka dan kita cobain kayak gimana untuk bentuknya dan rasanya. Mungkin sudah ada yang pernah coba ini di sini, boleh sharing di kolom komentar di bawah ya. Ngomong-ngomong, aku pastinya sudah cuci tangan terlebih dahulu, dan ini dia isinya: wow, aroma stroberinya itu langsung kuat banget ya, tercium sekali aroma stroberinya. Kemudian ini dibalut dengan warna coklat dan panjangnya itu sekitar segini nih. Oke. Okay. Kayak gitu aja, kemudian itu karamelnya kelihatan ya Oke, langsung aja kita cobain, ini aroma stroberinya bener-bener kuat banget Bismillah Hmm Hmm Oke okay. Ternyata setelah pas dimakan Setelah dimakan itu aroma Uh, rasa strawberry-nya itu malah nggak ada. Dia rasa coklatnya benar-benar enak banget. Ini didominasi oleh rasa coklat yang enak banget. Bener, -bener aku hmm. wow! Ini bener, bener enak banget. Manisnya juga nggak terlalu manis banget. Ini manisnya benar-benar enak. Rasa coklatnya juga ini, wow, juara banget sih rasa coklatnya. Tapi rasa Slice nggak terlalu. Dan ternyata Perpaduan antara Slice dengan coklat itu rasanya luar biasa enak. Jadi, sekian dulu untuk review saya tentang Drillo Peanut Butter Jelly. Ini desainnya bagus dan rasanya enak banget. Asli beneran, jadi...